eh aku sangkut tak boleh bas apa yang kill aku ya aku keok ada orang nih Ya. Nah, nah, nah, nah. Nah. Ada orang masuk sah Aku susah kenapa nih kontrol aku susah nah, tak boleh aku aku looting pun tak boleh Ada lagi luar atau naik atas, naik, naik ada peluru nih Berapa? peluru hijau lu coklat bentar deh aja tak kita settle yang ini dulu ini nih yang rame tembak-tembak nih santai iya. ini mana nih oh itu, itu. lah mana atas udah kena, aku udah maju tuh. Aku sini dong. Aman nih. Sini aku kak sini, ke sini. Uh, tuh, tuh, tuh, depan tuh ada ada bot tuh, depan tuh ada bot. luru tuh masalah belakang yuk gitu. kita maju tuh saya akan yang pakai akm tuh dengan victor tuh oh dia tunggu sial oh tak dia tembak orang tuh oh depannya ada orang depannya ada orang ini nih ini oh tuh, tuh, tuh. mati mati mati mati mati mati ujung sana pakai ekm tuh sah step uh, tak ini baru nih baru tembak aku nih tak asal punya aku jadi lo ah mana tadi mana mana sini oh rata rata mata mata mata mata mata mata mata mana buah ini nih Ini kenapa punya aku jadi susah Udah malas aku Udahlah. lah Ternyata ada skop aku nih uh -uh. Mana satu ekor tadi tuh 2, tak nak oh ini kau pakai kop tiga jom pakai skop kali empat masuk pakai peredam itu PR musuhnya kalang kabut aja ringgau chatel dulu Tidak, oh, dia, ada bukti. Bukti, kan? ke bot turun ke terus belakang nah. Kau pun tak jumpa-jumpa sah Eh apalah Kata-kata ada lain kau tak Yes ni Eh Oh, ini nih aku nampak, aku nampak. Nisha, tak mati-matis ya? Tak mati-matis ya? Heb, ya, aku cari pulu nih habis. Baik, baik, baik, baik. Ih, ada verkan? Pulunya udah hilang. Ada scope kali 4, pakai scope 4. Oh, ada scope kali 6. Oke. Mana lagi tuh? Oh, sana, sana, sana, sana. Mana rumah nih? Batu mana? Kau flank ke kiri, aku ke kanan. Mati tu yang tembak tu yeah. Ha? Okay. Hole ni yeah. Mana ni? aku udah mati Ke rumah eh. tuh. Ah. ada, Sudah, ada, ada, ada oh, lagi satu dekat belakang. Dah. Ke bawah oh, dah ratu. Tengah dekat depan. Untuk tadi itu. saya telah satu-satunya mana panci aja lah mana